Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan sahabat semua Berada Semoga kalian diberikan kesehatan Serta rezeki Di hari minggunya ya Oke di kali ini Saya akan memberikan Recihan tentang Paucat Pay Terbaru ya Yang bernama Tron Paucat ya Oke sebelum ke videonya toko webnya jangan lupa untuk subscribe ya channel ini dan serta jangan di skip ya nontonnya kalau kalian suka dengan video saya ya dan sahabat nah ini dia ini baru berapa hari ya baru dua hari ya username nya juga yang pakai baru 6 sekitar enam 6.587 ya sama total iarnya 240 yang withdraw masih kosong ya baru dua hari nih ya di situs ini ya mudah-mudahan ini membayar dan kita coba langsung ke rekrutasinya ya kayak bentar ada iklan Nah, seperti ini biasa, ya, seperti biasa ngisi alamat sama nama ya, password ya. Nah, email yang aktif itu trauma ya. Email yang aktif ke di sini, email, username, password, konfirmasi password, jadi passwordnya diulang lagi sebentar kecuali sama Recapca nya diisi ya Recapca nya ya diisi registrasi karena saya udah registrasi langsung aja saya ke loginnya langsung isi dulu capcanya ya kereta api jadi kita samakan aja kereta api jangan sampai ada yang ketinggalan Oke okay? meriksa tunggu Oke okay, berhasil langsung login aja tunggu sebentar nah penampakannya seperti gini ya Nah kita scroll dulu ke bawah saya baru klaim tadi pagi, sekitar 0,12. Nah, satu tronnya sekitar 700 tokenan. Ya, sebetulnya saya 700 token, terus minimum withdraw-nya sekitar 2.000 token. Ya, cukup gede ini. Ya, lumayan lama, kayaknya. agak lama nih ya saya baru pintar ya kita coba 2000 berapa sih berapa tron pendapatannya ya 2000 sekitar 2,8 tron ya atau setara setara 3.000 lah ya cukup lama dan cukup kecil ya tapi kan tahu ini membayar atau tidaknya ya yang mau coba silahkan coba ya kita ke dashboard dulu balikin dulu guys okay. kita ke manual pocetnya ya berapa sih perklaimnya kita iklannya nah ini penampakannya ya penampakan dari situs ini Mendapatkan 0,00 genap token ya, satu klaim Dan kita diberi 5... ya, 500 Gini ya, diberi 500 klaim ya, per hari Terus, jedanya berapa menit ya, bentar 5 menit ya 5 menit Kita coba satunya ya Coba dulu duduk ke bawah oke, kita samakan hurufnya hmm, 9, 1 itu di bawah oke wrap cacapnya kita isi oke, linknya saya taruh di bawah ya untuk yang mau klik uh, sepeda sepeda, semua sama sepeda ya. jangan ada yang ketinggalan ya oke, periksa Ah, Dengan dulu ya, masuk nih ya. Oke. Okay. Tunggu dulu sebentar. Oke, okay. job ya. 0,006. Ya. Oke, okay. okay, kita lihat yang lainnya. apa aja ya. Uh, ke ncp dulu. ncp Nah, kita mengerjakan tugas-tugasnya ADS nya ya Nah berapa pendapatannya kita harus mengerjakan tugas PU 5 PPC 25 PC 100 PC ADS dan seterusnya ya sampai ke bawah ya ada beberapa sebelum klaim sama sortirnya ya Nah ini pendapatannya dua Kalau kita ngerjain ya Tugas-tugasnya ya Tapi lumayan lah, Ini cukup lama sih menurut saya Tapi saya coba dulu ya Kalau ini berhasil Kalau ini membayar Saya upload lagi videonya ya Oke Kita coba lagi Ke Yang lainnya ya Apa ya Eh, Sartil nah seperti kita ada misi berapa tokennya kok ke kecil ya tujuh eh tujuh token ya 39 energi sama sortinya 34 ya Sari itu ya, nah kita lihat-lihat tuh -lihat ke bawah 0,30 kita coba lagi yang lainnya ya pvc-nya berapa sih ppc nya Wah kecil juga sih 5,28 token sehari 31 ininya ya ada esnya tokennya segini penghasilannya sama waktunya secara kerjanya adalah dua menit ya 120 luskan tuh sekitar 2 menit 0,5 token ya penghasilannya nah ini kok kita coba lagi yang bagian lainnya rotray kita coba kalau ini rotray ya hmm, keberuntungan tapi janganlah kalau kamu kalian jangan sampai tokennya hilang soalnya ini beresiko sih kalau kita main di sini nih kalau kita dapat reward ya cuma cukup lumayan besar sih tapi tergantung tergantung keberuntungan sih kalau main di sini ya kita coba lagi yang lainnya kita coba di teks ya wih sebentar jaringannya dikembalikan dulu udah memuat nah masuk Oke kita coba ke teksnya ya tugas-tugasnya apa aja bentar tunggu dulu nah kayak gini tugasnya ya kalian bisa update video ke YouTube uh, pendapatannya sekitar 380 token 50 energi ya bisa baca-baca ya scroll juga langsung ke bawah aja ya nih ya kalian bisa baca-baca coba cek ke bawah aja tugas-tugasnya apa aja dan di sini sekitar 112 eh, 102 user ya yang lagi ngerjain tugas ini Oke kita kembali lagi ke dashboard enggak ada lagi ya eh bentar saya kan guys ori kalau misalnya nah saya belum pernah withdraw ya di sini soalnya ini baru saya Daftarnya juga ya, jadi nggak ada transaksi masih zero dan ini masih baru baru dua hari ya Kita ke dashboard ya. Mungkin cukup sekian video dari saya ya karena saya belum cukup nih ya. untuk drawnya masih 0,18 bellet saya ya. Saya menunggu 2000 kalau misalnya ini bukti membayar saya akan upload video lagi ya. Semoga kalian bisa bermanfaat di channel ini ya. Dan semoga diberikan kesehatan juga ya kepada rekan-rekan dan dirancarkan rezekinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.